Satu satuan struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup tersebut, Yang disebut ya ini maksudnya. yang nak ditanya ini, Lip. satuan tuh cek kita belajar irti irwi kelurahan. Mene. Jadi, yang paling kecil itu dia, kalau dari sini. Cell. Nah, jadi dari sel membentuk kakek jaringan. Beberapa sel menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem, organ. Nah, sistem organ menjadi organisme, contohnya manusia nih. Organisme kakek membentuk sebenarnya simbi, populasi. Populasi itu beberapa yang sejenis sama manusia. Populasi juga membentuk interaksi sama lingkungan jadi komunitas. Komunitas jadi biosfer. Nah tuh. Yeah. Ini nomor yeah. satu. Yeah. Okay. Ini sudah pernah sih sebenarnya di SD. Kita lanjut dulu. Nah, nomor 2 sama 3 coba. Macet. Ilmuwan yang berjas ilmuwan yang berjasa dalam penemuan sel adalah Nah, itu yang berjasa nih. Berarti kita salin ngejengok pakai apa? Nah, itu dulu dilihat dengan mikroskop, ya. Nah, mikroskop tuh penemunya sih ini Kalau jenner ini, Edward Jenner nih vaksin ya. Ekman nih tentang beri-beri penemunya. Lembaga Ekman itu. Pasteur tentang jak susu tuh disterilkan ya. Fas teorisasi. Pakai fas ya. Nah, itu. Lanjut ya, nomor tiga ya. Fungsi bagian-bagian sel antara lain 1. Mengatur seluruh kegiatan sel 2. Mengatur keluar masuknya sel 3. Tempat terjadinya kegiatan sel 4. Untuk pernapasan atau respirasi respirasi 5 pelindung bagian sel di dalamnya fungsi mem mem fungsi membran sel ditunjuk oleh nomor jadi kita harus tahu dulu sel tuh dari nomor 3 ini ini yang namanya membran dia paling luar membran membran tuh sebenarnya lipid di layer hmm. dua lapis lemak nih. Nah. Tuh, jadi kakek di dalamnya ada cairan dan ada intinya. Nah, ini yang sinapleus tadi inti yang mengatur seluruh kegiatan sel. Membran itu tempat keluar masuk. Keluar masuknya sel ini lewat membran ada tiga jenis. Oke, ada yang namanya difusi, ada yang namanya transport aktif, ada yang namanya kaget Selain itu osmosis. Nah. Transport aktifnya energi energi nah itu contohnya. Ini contohnya kalau pas kita mencret. Nah kemarin kagak dapet kasus ngajar anak FK itu tentang mencret. Dia masalah di transport aktif ini. Dia kagak ada natrium sama kalium doh tuh. Nah natrium sama kalium ini ion. Dia nak masuk keluar masuk membran. Dia bermasalah. Jadi kagak berkurang kalau Ini ion-ionnya di Mencret ya, eh. itu lemaknya kalau kasus ya. Nah ini kegiatan sel ini, sitoplasma nih. Pernapasan atau respirasi fungsi mitokondria. Kalau pelindung boleh lah, pasti bisa membrannya. Jadi lebih 2 dan 5 nih. D ya. Nah, itu Oke, okay, ya. Yeah. Nah, itu perkenalan dulu, Lip. Eh. Anjir eh nomor 4, Lip. Perbedaan antara sel hewan dengan tumbuhan dapat dilihat dari keberadaan Nah, dia ini organel-organelnya. Organel tuh organ dari sel, Jadi yang bedanya dinding sel sama Sentriol, dinding sel nih ada di tumbuhan, tidak ada di hewan. Nah, jadi kita mau perbedaannya ini bikin tabel harus antara dinding sel sama sentriol. Tumbuhan ada apa tidak? Dinding selnya ada, oh, sentriol ada. Hewan dia justru cuma ada sentriol, tidak di ada dinding sel nukleus ada nggak lo, ya. Nah, plastida nih memang cuma ada di tumbuhan. Plastida ini nama lain dari klorofil. Untuk fotosin, eh plasma sel sama dengan sitoplasma, ya. Jalan deh, nomor lima ya. Hmm. jaringan epitel dapat dibedakan dari bentuk sel-sel penyusunnya. Yang tidak merupakan sel penyusunnya adalah itu pipih nih, sama dengan gepeng gepeng atau squamos. Nggak mau istilahnya, nah kubus, eh kubus nih kuboid, kolomner ada, ini kubus nih di ginjal, kalau kolomner di usus biasanya, epitel nih di kalus di kulit, fokus atau bola nih lanjut deh nomor 6 ya, gen-gen yang merupakan faktor keturunan terdapat dalam kromosom, sedangkan Kromosom terdapat dalam nukleus, yeah. ya. Jadi krom krom itu artinya terang, som itu artinya badan. Jadi badan yang berwarna terang itu, ya. Yeah. Jadi gen ini, iya kaget dia ada yang namanya DNA. Nah kalau kamu artis-artis itu -artis misalnya selingkuh dia nak tes DNA, nah tapi sebenarnya ada juga RNA, ya. Yeah. Ini asam nukleat. Nah, nukleat itu kata dasarnya dari nukleus atau inti sel, ya. nah, Jadi itu, ya. Keyword-keywordnya. Kita lanjut ya, tujuh ya. bagian terluar sel hewan berupa, Oke, terluar dari sel hewan itu dia cuma membran. Jadi kalau di tumbuhan ini, itulah ada ya dinding sel ini. Makanya tumbuhan itu bersifat kaku, kaku dalam artian tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa berpen, bergerak yang pindah tempat. Ya, nah itu tidak pacak tumbuhan kalau hewan dia fleksibel karena tidak kaku dia jadi pacak pindah ya. nah mungkin ini istilah yang aneh mitokondria mitokondria nih untuk respirasi sel tadi ya untuk metabolisme nah itu eh ya. teori baru ya aneh SD belum pernah belajar sel ya? Belum. apalah santai-santai begitu. Lanjut eh ya. nomor 8 ya. Jangan ikat bersifat kuat dan berfungsi sebagai? Ya, jadi kalau dia ngikat, ngikat tuh bayang ke lem dan kertas. Nah, cak lim pada kertas tuh dia memperkuat, lengket. Nah, jadi dia penguat dan penyangga, ya. kalau pemberi bentuk dan pelindung ini maksudnya fungsi tulang. Gerak pasif tulang juga, ya. kalau lawan pasif kan apa? Aktif. Kalau aktif ini punyanya otot. saya lanjut deh nomor 9. Pengatur keluarnya Masuknya zat-zat pada sel dilakukan oleh Nah, tadi ada soal sebelumnya Membran Keluar masuknya, nak, secara apa tadi? Ada tiga Difusi Osmosis Sama transport aktif huh? Nah, itu, ya Ada yang bingung, Soal pertama Lip. Mayan. Sentrosom ya mungkin ya. Nah, sentrosom ini istilah aneh aja gue ya. Jadi som itu artinya soma badan ya, bukan sosial market beda. Ya. Nah, kalau sentro nih asal katanya center, center itu artinya pusat. Palembang Trade Center, pusat perbelanjaan ini nah kalau di ini, ini pusat badan sentrosom ini dia kaget saat pembelahan sel dia pemain tulip nah ada pembelahan sel tuh kaget dia sebenarnya ada mitosis dan meiosis nah ini kaget mitosis ini di sel badan somatik namanya tuh meiosis di sel gamet ya nah jadi kakek ngapo sih di pembelahan sel nak ada ventrosom ngapo nak ada pusat badan jadi saat sel tuh awalnya sih kok dia kakek terbentuk dulu DNA, DNA nya masih nyebar baru kakek dia berjajar DNA nya itu nah kakek dia baru kakek membentuk cekungan dulu nah dari yang nak lemb tadi terbentuk duo tapi masih nempel baru kakek dia pisah nian Nah, inilah yang namanya si sentrosom tadi di pusat tadi. Lip. Di pusat tuh maksudnya di sini dalam artian di tengah-tengah. ya Jadi itulah. Ini contoh siklus-siklus pembelahan sel. Sebenarnya ada nama tahapnya, ada provase, promat, gitu. metafase, anafase, telofase. Ngelek lah ini belajar SMA kelas 3 ini kalau, -kalau kakak dulu belajar. Tapi alip lah tahu duluan ya, tidak apa-apa. Good to know ya. Yeah. Nah, ini, dari seattle yeah, ya biar terbayang. Aku sih istilah-istilahnya ngapun tiba-tiba muncul menui kepala. Oh, air ya, nah kita harus istilahnya penasaran. Yeah. Oke, okay, nomor 10 10 salah satu contoh plus, plus tidak eh. Hmm. Jadi, plus, yang hanya terdapat pada sel-sel tubuhan adalah klorofil tadi ini yang hijau, jadi plastida ini bukan warna hijau pak, dia tuh ada warna-warna lain sebenarnya. Eh, nah, lisosom asal katanya apa? Lisso itu lisis, som itu tadi badan, jadi badan untuk melisis. Lisis ini nama lain dari pecah. Jadi ini untuk pencernaan intrasel ngancur ke nutrian nah kalau riboson tuh samosome badan juga ribo ini ribosa ribosa ini gula limo karbon nah, tuh, eh. jadi enterole ya Ribosom ini kakek untuk sintesis DNA itu. Sintesis DNA anak di untuk ke nih. Kalau, ya. kalau badan Golgi ini penemunya Golgi, nama penemunya ini, Golgi nih. Nah, dia untuk sekresi ya. Contohnya di kelenjar-kelenjar itu, kelenjar hormon. Oke, okay, nomor 11, kain zin, dia bawa zin, anumit, aja baca lagi Lep. sebelas kayak, ya 11. Kaya. Yeah, 11. Table berikut yang menunjukkan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan Bagian sel-sel tumbuhan sel hewan bagian terluar dinding sel 1, 2, punya tidak, punya tidak memiliki bentuk tetap tidak tetap. Vakuola besar kecil nama bagian nomor 1 dan 2 adalah. Dia jadi, mentrol dinding sel. Nomor 2 ini, ini kacau Ini soalannya mestinya udah bikin tabel Terus ini nah Nah ini ya. Ini tumbuhan Ini hewan Mungkin ini maksudnya bagian Terluar Dindingnya Oh eh tumbuhan eh dinding sel nah ini tidak ketik bis itu bentuk kalau tumbuhan tetap ini tidak tetap, eh. nah pakualah eh. pakualah nih kalau tumbuhan besar hewan itu kecil Nah ini jadi, maksudnya yang ada di nomor satu ini mungkin maksudnya adalah bagian terluar, berarti membran sel untuk hewan. Ya. Nah membran sel kan plastida, ini ya. nah, jelas ini. Ini membran, ya. Maksudnya itu. Kalau plastida tadi ya sama dengan klorofil tadi. ya. Halo, Kenzin. Nomor 12, baju Cuzin. <tuh> Sudahlah, Alip Bela. Sampai 15 lah Alip lebih. Iya. Dumpa ya. berikut ini, bagian penyusun makhluk hidup, sehingga makhluk hidup disebut juga organisme satu organ, dua sel, Tiga, organisme. Empat, jaringan. Lima, sistem organ. Urutan organi organisasi kehidupan dari bagian yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah? Dua, empat. Satu, lima, tiga. Ya, tiga, belas, lip. Injil, lip. Sekumpulan semut di dalam liang tanah membentuk nah ini liang tanah ini lingkungan ya. sebenarnya sekumpulan semut ini populasi ini. nah kalau komunitas tuh, dia beberapa ya. beberapa jenis, tidak nah, boleh dia Semutnya cuman semut bear sandok kage. Cacingnya ada apa ya? Eh? Manuk hidup lain. Jadi C deh populasi. Kalau individu cuman sikok ya. Eh? C. Oke, dua soal lagi. Nah, bacalah. Empat sebatang pohon kelapa di kebun merupakan contoh dari dikาะan jenis individu ya Kalau ekosistem dia ada lingkungan dan komunitas ya. populasi sejenis tadi. Komunitas berbagai jenis. Oke lanjut eh 15 terakhir. Bahwa. Pada ekosistem terdapat beberapa jenis makhluk hidup yaitu tanaman jagung, bakteri, ulat, burung. Alang-alang, belalang, dan tikus yang berfungsi sebagai produsen adalah? Nah si alang-alang ya. tumbuhan itu kan dimakan oleh konsumen. Belalang konsumen satu juga, tikus konsumen satu. Jadi jagung juga ya, produsen. Nah ini bikin rantai makanan ini nih. Nah, pernah kan istirahat dulu ya? Belajar rantai kanannya. Ada yang tanya, dak membelah soal ini. Santai-santai dulu, Bella gitu. Perkenalan ya? jadilah ya. Oke, kita bisa gaming ke depannya.